Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Cancer di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Cancer di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan September tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Cancer di bulan September tahun 2020 pertama untuk kategori kesehatan selanjutnya support energi kepada kategori keuangan selanjutnya support energi kepada kategori karir dan pekerjaan selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara jika kartu support energi sudah kita dapatkan kini hanya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak pensel di bulan September tahun 2020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 Secara umumnya five absurd itu diartikan melihat keadaan, melihat situasi kondisi untuk memanfaatkan tenaga orang lain di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga bisa dikategorikan kesehatan sedang menurun, maka di sini ia mengharapkan bantuan orang lain untuk menjalani kesehariannya. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang cancer akan mengalami sedikit penurunan di bulan September tahun 2020 itu dikarenakan di bulan-bulan sebelumnya ia terlalu keras bekerja sehingga lupa waktu untuk istirahat. Dan di sini juga dikategorikan seorang Cancer sangat memburu yang namanya kehidupan di bulan sebelumnya, sehingga di sini juga ia akan telat makan ataupun telat di dalam waktu istirahat. Dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang Cancer adalah King of Swords. Secara umumnya, King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari seorang Cancer sendiri. Jadi di sini menggambarkan kesehatan Cancer sedang menurun di mana seseorang orang tua akan memperhatikan seorang Cancer dan memberikan masukan kepada seorang Cancer agar Cancer fokus lagi kepada kesehatannya di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu keuangan Cancer dan kartunya adalah... Ace of Pentacle ataupun satu koin secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan memulai awal mula permulaan ingin memulai suatu yang baru dan ingin memulai untuk menabung di masa depan jadi di sini menggambarkan keuangan seorang cancer di bulan September tahun 2020 itu ia memulai suatu keuangan di mana seorang cancer Memiliki satu misi adalah untuk memperbaiki keuangan lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan di sini juga menggambarkan seorang cancer akan memulai menabung di mana seorang cancer mempersiapkan tabungan di masa tua ataupun di masa selanjutnya setelah seorang cancer tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi di sini juga digambarkan bahwasanya keuangan seorang cancer akan memulai mengkontrol keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Cup Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Cancer akan memulai keuangan yang baru dengan memulai tabungan di masa tua dan menargetkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dengan dukungan seorang pasangan Cancer sendiri. Selanjutnya, kita kartu karir pekerjaan seorang Cancer di bulan September adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat. Secara umum Seven of One itu diartikan berusaha menghadapi dengan ide sendiri, berusaha mengerjakan sesuatu dengan cara sendiri, berusaha mengerjakan sesuatu dengan tenaga sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Jadi di sini menggambarkan bahwasanya seorang Cancer akan mendapatkan pekerjaan yang berlipat ganda di bulan September, di mana seorang Cancer bertujuan ataupun memiliki untuk membuka usaha sampingan di mana ia mengerjakan semuanya secara sendiri.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 Ia akan memulai usaha sampingan di mana ia melakukannya sendiri dan mendapatkan support serta motivasi dari keluarga dan pasangannya yang ditandai dengan kartu Queen of One. Selanjutnya kita akan kartu hubungan asmara seorang cancer dan kartunya adalah Five of Cups ataupun Lima Piala secara umumnya 5 of card itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat ke depan serta melihat peluang yang masih ada untuk memperbaiki hubungan lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 jadi di sini untuk asmara seorang cancer di bulan September ia sedang berjuang melepas masa lalu dan mencoba untuk membuka hati serta melihat peluang yang baru untuk orang yang baru menjalani hubungan asmara yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 namun di sini seorang cancer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 Jadi, di sini menggambarkan seorang Cancer ingin melepas masa lalu dan membuka pintu hati bersama orang yang baru, di mana ia mendapatkan sebuah masukan ataupun motivasi dari seorang sahabat ataupun orang terdekat Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah "the walk", secara umumnya "the walk" itu diartikan kesempatan kedua ataupun mendapatkan kesempatan kedua serta memberikan kesempatan kedua jadi jika kartu kedua kita gamukan dengan kesehatan seorang Cancer di sini menggambarkan seorang Cancer kesehatannya sedang menurun di bulan September tahun 2020 dan seorang orang tua ataupun sosok yang lebih tua dari Cancer memberikan motivasi agar Cancer fokus kepada kesehatannya sehingga di sini the World menggambarkan Cancer mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesehatan di bulan September tahun 2020, di mana kesehatan itu adalah kesehatan yang lebih bugar dan yang lebih fit dari sebelumnya. Dan jika kartu dewa kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Cancer di sini menggambarkan seorang Cancer ingin mengubah keuangannya dan mengontrol keuangannya kembali serta membuat tabungan, di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang pasangan. Dan the word di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus serta mengkontrol kembali keuangannya agar lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Selanjutnya jika kartu the word kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Cancer di sini menggambarkan seorang Cancer melakukan pekerjaan dengan ide sendiri, tenaga sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini ia berusaha membuka usaha sampingan di mana ia mendapatkan motivasi ataupun dukungan dari seorang pasangan. Dan The Word di sini menggambarkan seorang Cancer mencoba peruntungan keduanya, di mana seorang Cancer membuka usaha sampingan, yaitu usaha keduanya. Selanjutnya, jika kartu The Word kita gabungkan dengan hubungan asmara Cancer di sini menggambarkan seorang Cancer ingin melupakan masa lalu dan move on dari seorang mantan, dan di sini memilih untuk menjadi calon pasangan siapa orang yang tepat untuk mendampinginya. Dan di sini, seorang kerabat ataupun seorang sahabat memberikan dukungan kepada seorang Cancer agar lebih fokus lagi memilih calon pasangannya di bulan September tahun 2020 dan The World sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungannya di bulan September bersama orang yang baru yang benar-benar menerima Cancer apa adanya dan untuk angka keberuntungan seorang Cancer di bulan September tahun 2020 itu berada di angka 5, 51, 18, 85, dan 59